Ringkas sementara SCTV Music World Untuk kategori video klip paling ngetop Lagu Bismillah Cinta, Ungu, dan Lesti Ini di posisi kedua Disalip oleh lagu Hari Bahagia Milik Atta, Halilintar, dan oleh Hermansyah Wow Persahabatan yang sudah kesalip lagi nih Idola kesayangan Dan kita lihat juga ke kategori berikutnya Kolaborasi paling ngetop Alhamdulillah Takdir Cinta ini di posisi pertama Dan kita lihat juga Di kategori lagu dangdut paling ngetop Alhamdulillah lagu Bunda Lesti Bawa aku ke penghulu Di posisi pertama Dan kita lihat juga Berikutnya kategori lagu pop Paling ngetop Untuk Bismillah Cinta di posisi ketiga Ini peringkat sementara bersahabat Di SCTV Music Award Untuk kita buktikan kekompakan Dan kesulitan kita untuk mendukung yang terbaik buat idola kita Lesti dan Bilar Dan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop persahabat Alhamdulillah Bunda Lesti masih berada di posisi pertama Doakan semoga nanti Lestlar bisa memborong piala penghargaan Disimak juga persahabat di kalimat info caption yang dituliskan oleh L2W Selamat siang, perolehan sementara di aplikasi Jukes guys Kalau secara keseluruhan Bisa cek Instagram Star Voting Team Yuk, bantu voting setiap hari karena ada kategori yang ketinggalan Terutama di dua nominasi di aplikasi Jukes ID Yuk, bersatu untuk meraih kemenangan bersama-sama Ini info dan dikasih semangat langsung oleh L2W Mudah-mudahan bersahabat kesayangan kita bisa membawa piala penghargaan dan dukungan semakin kompak dan solid dari orang-orang baik Tentu kita semua warga Konoha yang selalu tulus mencintai, mendukung, dan mensupport idola kita Bunda Lesti dan Papa Bilar Untuk berikutnya juga persahabat Bang Min akan menginfokan Jangan sampai lupa persahabat ya untuk menyaksikan sore hari ini jam 5 di aplikasi video.com Tentu acara Poles, Kepo Kepoin Lesti setiap hari senin dan kamis persahabat yang jam 5 sore dan henti hentinya pasti mungkin akan menginfokan karena ini ada acara spesial dari bunda lesti persahabat ya doakan selalu yang terbaik untuk acara-acara bunda lesti mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support dari orang-orang baik Berikutnya para sahabat ada vitamin bahagia juga yang kita dapatkan sisa semalam Perhatikan Wow, Masya Allah para sahabat ya ternyata Bunda Lesti Papa Bilar ini bertemu dengan irfan dan Aisyah Kim Wow, Masya Allah banget Dan kita salpok juga dengan kalimat yang diposting di foto ini Ah, akhirnya Aisyah Kim ketemu sama Papa Bundanya Abang Fatih Acara apaannya ini? Aduh Masya Allah para sahabat ya mudah-mudahan hasilnya membuat kita bangga kepada idola kesayangan kita momen ini pun dipost kembali oleh akun sendal putih skor biliar ada kalimat juga yang dituliskan lewat caption yang diposting di unggahan ini Pandanya abang kemarin ketemu wa irfan dan aisyah wah wow, masya allah banget ya doakan saling terbaik nih buat idola dan orang-orang terdekat mudah-mudahan sehat bahagia dan selalu memberikan